Kembali cuma YouTube channel dan kali ini kalian sedang ada di channelnya Esthermo channel. Nah kali ini aku bakal ajarin kalian bikin sesuatu yang mungkin nggak banyak orang Indonesia itu suka, tapi yang pasti ini adalah uh, makanan yang memang selalu ada rata-rata tuh di Chinese food ya sebagai pelengkap ya. Kalau misalkan di Korea ya namanya adalah kimchi nah kalau di indonesia atau di china sendiri ini adalah acar nah aku siapin kali ini pertama-tama aku siapin wortel jadi wortelnya sudah aku cuci e, nggak bersih-bersih amat jadi aku potong kayak korek api tapi aku apa? potong-potongnya pakai parutan aja parutan yang panjang-panjang spesial gitu paling uh, sebesar kurang lebih 3 milian aja. Nah cara caranya gampang banget kalau misalnya pakai parutan ini parutannya juga sangat murah dan banyak terdapat di pasar di convenience store gitu. Oke okay, kredernya uh, seperti ini ya oke, okay, memanjang gitu. Oh misalkan sudah susah untuk itu di di apa tuh namanya, di parut kalian bisa potong-potong aja pisau, nah ini adalah wortel pertama, jadi aku mau tambahinnya tuh wortel wortelnya tuh aku mau pakai dua oke berikutnya untuk wortel yang kedua aku mau parut lagi panjang-panjang gitu ya, emang agak sulit sih, tapi ya ya kita mesti sabar lah ya. Oke, pada pakai pisau biasanya aku kurang mahir untuk pakai pisau karena uh, harus ekstra tipis-tipis gitu kan. nah ini seperti ini kalau misalkan sudah kecil ya either itu nanti aku potong-potong buat persiapan pembuatan sup. yaudah ini dua wortel segunung ya udah banyak juga. oke kita beres-beres sebentar. Berikutnya kita mau siapin timunnya Timun ini aku pakai 1 kilo Sudah dicuci Terus uh, aku mau ambil timun ini Timunnya aku pakai timun yang besar-besar ya Tapi memang lebih enak lagi kalau timunnya kecil-kecil Nah pertama-tama ini timun kita cuci Habis itu kita potong ujung-ujungnya Nanti kita jadiin satu sama si wortel Oke okay. Terus ini bahan berikutnya Pelengkapnya ada cabai Aku pakai cabai merah sama cabai rawit Aku aku pakai nggak banyak uh, Nanti aku potong tipis-tipis gitu Sama bawang Itu aku pakai bawangnya kurang lebih 8 siung Terus ada garam Gula Sama cuka secukupnya Oke okay. Langsung aja aku mau potong uh, Timunnya Bagaimana cara potongnya Pertama kita buang ujung-ujungnya terlebih dahulu ya oke okay. buang ujung-ujungnya lalu kita belah menjadi dua timunnya, hati-hati ya karena ini besar banget jadi harus ekstra hati-hati nah, rada susah sih nah nanti ini yang kita pakai adalah kulit luarnya sama si dagingnya bijinya itu nanti kita akan buang menggunakan sendok aku pakai sendok teh atau eh uh, ya sendok sirup gitu yang tajam jadi aku mau apa tuh namanya buang bijinya air-airnya itu aku buang nggak aku pakai. Tapi kalau misalkan kalian doyan untuk campuran jus, jus uh, yang vegetable gitu ya. Jus timun atau buat masker itu boleh juga karena kan, kalau misalkan kita pakai masker timun itu bagus juga ya, buat relaksasi, relaksasi kulit kita gitu yang sudah seharian kerja. Nah, ini kita singkirkan dulu, kita habiskan semua timunnya karena kita mau uh, bikin acarnya itu dari satu kilo timun. Oke, yep. oke, okay. okay, seru ya? Memang, benar -benar excited sih waktu aku bikin ini. Dan aku tuh udah ngarepin banget kalau acar ini tuh kelar Karena harus dinikmatin setelah 24 jam Jadi itu akan lebih legit, lebih enak gitu Kayak lebih nyatu udah rasanya gitu Nah ini kita habisin semuanya Habis itu kita terima uh, timun yang, yang sudah bersih dari biji-bijinya Lalu kita potong, potong kurang lebih 1 cm 1 cm seperti ini kalau misalkan terlalu besar, kalian tinggal buang aja atau uh, ya, pokoknya sesuai selera tapi kalau aku sukanya sekitar 1 sentian gitu, nah ini kita kumpulin dalam satu wadah dalam panci, ini enggak aku cuci dulu nanti aku cucinya belakangan oke, okay. ini kalau kebesaran, potong lagi ya oh. excited banget kan sama bunyinya, aku suka banget Nah ini udah selesai Aku potong-potong Udah semua ya ini aku cuci eh, Jangan dicuci please Jadi kita mau Tambahin sama si wortel yang tadi udah kita Potong iris-iris Memanjang korek api gitu Kita jadiin satu Habis itu kita siapin garam kita mau pakai kurang lebih garamnya 4 sendok teh nah, garamnya ini tuh uh, fungsinya untuk apa? supaya uh, dia tuh lembek gitu atau lentur jadi udah nggak kaku lagi jadi dia bikin lemes gitu ya si wortel sama si timunnya lalu kita diamkan dalam suhu ruang kalau misalkan kalian dalam suhu ruang setengah jam ini kita aduk-aduk ya atau lebih baik lagi kalau misalkan uh, Ruangan kalian tuh Ada mataharinya Atau misalkan kalian punya taman Dijemur di bawah matahari Itu akan mempersingkat Waktu uh, dia mulai lemes gitu Itu bisa 15 menit lah Oke uh, Sembari kita menunggu Kita mau potong-potong uh, Kasar aja Si bawangnya bawang Terus cabai rawit, cabai merahnya jadi aku cuma pakai cabai merah satu aja ya Buat temani warnanya biar cantik aja gitu loh Terus bongbongnya ini ke, potong kasar aja nggak usah terlalu halus Sama cabai rawitnya nggak aku potong Karena bakal pedes okay. nanti kalau nggak doyan pedes Gawat bisa-bisa Oke okay, ini aku udah cuci bersih Tadi kan udah dijemur Udah mulai letoy Terus udah aku cuci bersih Lanjutin habis itu okay. uh, Masukin cabai-cabaiannya Ini gak usah dicuci lagi ya Pasti sebelum kita potong kita harus udah cuci dulu Oke okay. okay. Habis itu selanjutnya Kita mau Tambahin gula Pokoknya setelah dicuci Ini tambahin gula ya Oke okay. Tambahin gula kurang lebihnya Itu sekitar 4 sendok Teh Ya empat sendok teh. Selanjutnya kita mau kasih cuka. Cukanya aku sedikit sedikit aja uh, dirasain ya, jangan langsung semua banyak gitu. Tadi aku pakai dua sendok teh. Lalu kita aduk lagi, kita aduk lagi, kita ratakan supaya bener-bener rata rasanya semuanya gitu kan. Nah terus habis itu jangan lupa kalian icip ya. Hmm. Ini pokoknya kalau kalian pegang tuh udah lentur ya Ini berarti udah oke okay. Nah ini pokoknya diratakan, diremes-remes Tapi jangan hancur banget ya Oke okay, kalian coba ya Ini udah oke okay, belum dari rasanya Nah kalau misalkan Belum oke okay, nanti tinggal tambahin lagi Menurut kalian kurang apa Tapi jangan terlalu asam ya Karena itu kan asamnya asam juga Oke selanjutnya habis itu kita siapkan toples Ini kita diamkan sebentar Kita siapkan toples yang kedap seperti ini Aku ada karetnya gitu Kalau kalian gak punya toples kaca Kalian bisa menggunakan tupperware yang kedap Atau lock and lock gitu kan Yang kedap yang ada karetnya Nah ini langsung masukin semuanya dalam wadah Jadi nanti kita Mau diamkan uh, si acar ini selama kurang lebih 24 jam di dalam kulkas di suhu ruangan kulkas ya, bukan di freezer jangan, enggak boleh banget itu. Jadi kalau misalnya mau nyimpen, mau apa harus dari apa harus di kulkas yang yang di bawah gitu. Oke, okay. uh, kita habisin semuanya ya. Terus selanjutnya kita bisa nikmatin acar ini sebagai pelengkap makanan dan masakan masakan Chinese food kalian juga oke okay banget kalau kalian makan sebagai pelengkap makan nasi goreng makan capcai terus udah gitu mie goreng Chinese gitu kan pokoknya yang berhubungan dengan Chinese food ini oke okay banget makan pakai nasi makin mantep deh pokoknya nah habis itu kita mau tutup rapat Uh, si acar ini supaya dia gak apa yang gak basi gitu, pokoknya gak boleh banget. Kalau ini disimpan di luar tuh gak boleh, nanti harus dingin memang. Nah, ini dia acar yang telah jadi. Selamat menikmati dan terima kasih ya. Jangan lupa untuk saksikan video-videoku berikutnya. Bye bye.